Ini kalau dari desainnya cakep sih tuh sangat sangar anjir apa desainnya ini buat yang mau dengar cek soundnya eh sebelah kanan deng Oke kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini kita ada di Pasuruan. Hari pertama konten ceritanya pakai make apa kamera baru. Oh langsung bawa motor ke belakang. Jadi di manakah kita sekarang ini? Nanti lihat aja pokoknya. MS support kiri mas. kemana kiri kanan oh sana ah udah ada logonya di depan dong itu ada logonya gas gas sekarang kita wow cowo liatin itu pada liatin naik semua tuh 1 2 3 4 Helder, Golden, Golden, Helder, eh ya Helder apa ini? Itu dirantai semua kan? Jadi hari ini kita ada di pabrik gas-gas. Gak apa-apa sih, asal kita nggak ini aja. Cuma kaget aja sih, agak, agak agak kaget gitu pas pas balik depan kok pada natapin gitu, enggak di bawah atau parkir sini Mas ini yang 250 ya sendiri yang lain nyusul nanti dari Surabaya Main enteng ya, GE250. Nah jadi ini dia gas-gas GE250. Kalau ini udah masuk kategori SE. Jadi hari ini kita bakal tes ride motor ini ke Bromo. Tapi ke Bromonya nanti naiknya jam, jam berapa ya jam? Pokoknya agak malaman lah naiknya. Karena biar dapat sunrise kan. Bobotnya juga ringan malah lebih ringan dari WR kalau mau dibilang kaki-kakinya juga empuk ya pokoknya nanti kita tes ride lah jadi ini tuh gas-gas GE250 ada juga yang 450 nya cuma kalau yang 450 nya tuh kalau nggak salah offroad jadi nggak ada surat-surat cuma faktornya aja kayaknya tapi kalau yang 250 kata masnya ada, ada surat-suratnya cuma dia udah kayak masuk kategori ini special engine dari rangkanya semua aja udah delta box nanti kita test ride ke bromo jadi si kailak biru kita tinggalin di sini sehari terus kita test ride ini karena apa ya banyak yang ini juga sih yang minta bang coba bahas ini motor apa lokal yang gas gas Buatan Pasuruan, <tuh> dan sekarang unitnya ada di depan mata. Karena kalau kemarin mau bahas gimana unitnya enggak ada di depan mata. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ada dua unit: gas-gas GZ250, GE, GE250, tapi yang GZ2. Jadi ada, ada dua tipe: GZ1 sama GZ2. Perbedaannya sih, kalau yang GZ1, dia aksesorisnya masih yang biasa cuma kalau yang GZ2 ini aksesorisnya udah full CNC kayak ini yang triple clamp, terus gear, terus romol depan belakang, footstep itu udah full CNC kalau yang GZ2 <tuh> dan untuk yang ini ada dua versi ini Supermoto sama Trail tapi kita pakai yang Trail karena kita mau naik ke Bromo kan ini yang Supermoto jadi kita bisa request kalau misalnya kita ini beli yang GE250 ini kita bisa request kalau mau dibikin supermoto ini <coughs> masuknya si SE SE250 cuma bisa dibikinin surat-surat ada faktur, terus kalau kan ada yang 250 sama 450 kalau yang 450 itu dia nggak bisa dibikinin surat-surat alias cuma faktur aja ini kalau dari desainnya cakep sih Tuh. sangar anjir apa desainnya Rangkanya juga udah delta box, aluminium, monosoknya udah tabung, untuk suspensi depan belakang nih, yang depan upside down, fast S, dari fast S, terus yang belakang monosoknya fast S. Swing armnya juga udah aluminium, pokoknya udah spek SE lah. Tapi dengan harga yang cuma, ini sekarang katanya lagi promo 39 jutaan dari harga nomor normalnya 45 juta bayangin 39 juta tapi udah dapat spek special engine <laughs> jangan lupa tes sound iya pasti pasti akan di sound karena itu udah umum sekali karena kebanyakan orang orang tuh pasti yang utama itu cek sound ntar kita benerin tas dulu baru kita lanjut jadi kita bawa motornya dari sini itu kayak lag biru ditinggalin dulu terus nanti kita naik bromonya tuh agak malaman karena buat yang ngejar sunset juga, eh sunset, sunrise, sunrise, ah masih belum bisa bedain sunrise, mana sunrise, mana sunset, udah benerin tas, ringan ternyata, gas-gasnya, nih 250 tapi enteng, padahal 4 tak, kan kalau 4 tak itu terkenal berat, tapi ini enteng, ini start tangannya yang mana, oh, harus menekan kopling dulu. Ini buat yang mau dengar cek soundnya Eh sebelah kanan Deng. Lupa kenal potnya sebelah kanan <sukur> Suaranya sangar aja Mungkin untuk spesifikasi detail, spesifikasi detail mesinnya kalian bisa cek langsung. Ini dia spesifikasinya. Kalau nggak salah ini SOHC 2 eh, SOHC dua klep, SOHC 4 klep. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Cuma kita pasin dulu posisi kameranya. Gak terlalu ke bawah, gak terlalu ke atas kan? satu dua tiga oke kita lanjut sekarang kita ke rumah dulu siap siap buat ntar malam naik ke Bromo tadi lurus apa kiri? ya Jadi kalau untuk kapasitas tangkinya ini 8 liter full tank karena ini speknya buat Enduro jadi tank nya besar ya 9 liter kalau nggak salah tadi, 9 literan mungkin nanti kita lanjut aja kalau udah Kameranya ke depan tuh. Ah, Lupa dikencangin Oke okay, jadi mungkin nanti kita lanjut lagi Kalau udah nyampe di promonya Karena ini masih jauh Harus pulang ke rumah lagi